USD Swiss franc bullish waspadai aksi lanjutan secara umum pada grafik 1 jaman bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area resistan perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91852 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91453. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212